Di antara sobat sekalian, mungkin ada yang pernah dengar tiga istilah ini. Ada soum, ada siam, dan ada juga puasa. Kira-kira yang mana sih istilah yang sebenarnya? Halo sobat apa dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di pembahasan kali ini kita akan coba membedah tiga istilah yang biasa digunakan di bulan suci Ramadan. Yaitu yang pertama ada kata siam, Sawum dan juga puasa. Dan kalau pertanyaannya, mana sih istilah yang paling benar untuk digunakan? Kita akan jawab pertanyaan tersebut nanti di akhir. Oke, okay? simbak terus. Pertama kita bahas dulu dari redaksi kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu siam dan Sawum. Dua-duanya itu bermakna imsak. Yang artinya menahan diri dari sesuatu hal Untuk kata syam sendiri Seperti yang ditemukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Itu maknanya adalah kita menahan diri Dari lapar, dari dahaga Dan juga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa Termasuk kita menahan hawa nafsu kita Adapun untuk kata soum Itu seperti yang bisa kita lihat dalam Quran Surah maryam ayat 26 Di situ kata kuncinya tetap Soum bermakna menjaga tapi menjaganya terhadap sesuatu hal yang umum, yang general, bukan hanya menahan lapar dan haus, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi juga menahan dari sesuatu hal yang di luar itu. Misalnya, Sayyidah Maryam pada saat itu, Soom, menjaga diri dari tidak berbicara. Di saat beliau sedang mengandung, Nabiullah Isa Alaihi Salam. Jadi, kalau dari sana udah cukup ketahuan ya, perbedaan Siam dan juga Soom. Itu siam sifatnya lebih spesifik terhadap amalan ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu dengan aturan tertentu Tapi kalau untuk soum itu biasanya memiliki makna yang lebih general, yang lebih luas Misalnya seperti yang dilakukan oleh Siti Maryam beliau saum menjaga diri dari tidak berbicara Nah kalau istilah puasa itu istilah yang biasa dipakai dalam bahasa kita Memang bahasa lokal dari Nusantara dan puasa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata ufa dan fasa. Ufa-fasa. Ufa sendiri artinya adalah dekat dan fasa artinya hidup. Jadi sebenarnya upa-fasa itu adalah salah satu upaya dari masyarakat zaman dulu dalam rangka mendekatkan hidupnya kepada Sang Maha Penciptanya. Kemudian kesininya, kata upa-fasa mulai semakin bergeser dan akhirnya kita kenal dengan istilah puasa. Dan puasanya sendiri masuk ke dalam tradisi Islam, dan masuk ke dalam ibadah yang biasa kita lakukan dalam e, bulan ramadan dan mananya tetap sama ya jadi menahan diri dari lapar dari dahaga dari hawa nafsu dan juga hal-hal lainnya yang bisa membatalkan saum atau puasanya nah jadi sobat abasi sekalian penggunaan istilah saum siam ataupun puasa sebenarnya punya peruntukan tersendiri khususnya dua istilah yang pertama ya saum atau siam di mana saum itu lebih general sifatnya dia berbicara tentang menjaga diri dari apapun itu bentuknya Sedangkan Siam itu lebih spesifik Membicarakan tentang amalan menjaga diri dalam ibadah puasa yang tertentu Misalnya dalam ibadah puasa Ramadan Menahan diri dari lapar, dari haus, dari hawa nafsu Dan juga dari hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa Ramadan Tapi kalau pertanyaannya Mana kira-kira istilah yang paling tepat untuk digunakan Tiga-tiganya bisa sah-sah saja Asalkan sekali lagi orang yang kita ajak bicara itu paham bahwa misalkan kita bilang saum, Mereka paham bahwa di bulan Ramadan ini saumnya adalah kita menjaga diri dari tidak makan, tidak minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Walaupun kita tidak menggunakan diksi siam, tapi mereka paham, nggak masalah. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan istilah tersebut dalam forum khusus, misalnya seperti dalam perkuliahan, dalam diskusi ilmiah, atau dalam forum-forum lain yang sensitivitas kebahasaannya tinggi Nah, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan diksinya Pilih kata yang tepat, jadi siam lebih spesifik, soum itu lebih general Atau kalau kita mau pakai kata soum dan siam dalam literatur lokal Kita pakai aja bahasanya puasa nggak masalah menurut Abah ya Tidak usah mempermasalahkan kalau kamu bilang siam itu salah Kalau kamu bilang soum itu salah Apalagi kalau kamu bilang puasa itu orang mana kita kan orang Indonesia, jelas? Oke sobat abah sekalian, demikian tadi pembahasan kita untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah dari abah Dan kalau misalkan kalian mau kritik, mau kasih saran atau masukan Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini, bebas Dan kalau kalian belum subscribe channel ini, silahkan dukung terus channel ini Dengan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Biar lebih outdoor oke. Okay? Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya video ini ke teman-teman terdekat kalian ataupun ke teman-teman terjauh kalian. Oke, okay, terima kasih atas segala perhatiannya. Matur seumur dan sampai ketemu lagi di video apa berikutnya. Akhir kata, Billahi itu Wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.